Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp515.000, turun Rp2.000 dari harga kemarin. Untuk harga emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual Rp1.030.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp965.000, turun Rp3.000 dari harga Rabu, 10 Agustus 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.914.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.728.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.770.000. Sekian harga emas untuk tanggal 11 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.